Ya, ke okay, sekarang kita akan bikin video tutorial tentang bagaimana cara mengasah gunting agar tajam kembali dengan bantuan alat yang sangat sederhana. Mau tahu seperti apa? Yuk kita saksikan. belumnya dipakai enggak tajam jintet nah seperti ini enggak tajam dipakai coba kita enggak hmm, tajam kita asah Ini lagi ngapain Om? Kabut Kabut katanya tadi ini lagi mengasah mengasah gunting solusi gini. gunting pruning kurang banyak cara kerjanya gimana itu cara kerja kok bisa jadi tajam lagi dengan metode kayak gitu dc sih mas ya benda keras ketemu besi sini ya? lonceng lah indelit hmm, tapi aman ya itu ya aman kok Wah. Wah, tadi sebelum biasa gimana itu ngelempet maksudnya ngarannya bahasa indonesia mana, om? apa jenggit itu meleset ya? meleset jenggit sekarang auto sampai ujung. tadinya sampai udah, ujung. udah udah enggak enggak empan, enggak empan. Sekarang saya Oke. Tuh tadi tips tentang cara mengasah gunting dengan bantuan gelas dari Om Sony.